Berkunjung ke musim pusaka Nias, kita pasti melihat gambar para misionaris yang telah dipajang di pavilion keempat. Mereka adalah misionaris yang datang ke Pulau Nias untuk menyebarkan agama Kristen. Foto mereka dipajang untuk mengenang jasa mereka dalam menyebarkan agama Kristen. adalah salah seorang misionaris yang bernama Bruder Alois Seitz yang lahir pada 15 Desember 1904 ia terdampar di Hoso, desa Hilihuru atau wilayah ehomia Selatan dia selamat kembali ke timur dan meninggal di Jerman pada tahun 1994 pada umur 85 tahun ia menjadi saksi hidup dari peristiwa mengerikan sebagaimana tertulis dalam buku berjudul Die Van Imhoff Das Toll Kapal Van Imhoff adalah sebuah kapal dari maskapai pelayaran Belanda Kuninklidz Paket Vart atau KPM Kapal ini dibuat dua kali Kapal pertama tenggelam pada tahun 1911 Lalu kapal kedua yang bernama Sama dibuat pada 1914 di Vitsnenort Kapal kedua ini tenggelam pada 19 Januari 1942 di sebelah barat Pulau Sumatera dekat Nias setelah dibom oleh pesawat Jepang Nama kapal Van Imhoff diambil dari nama seorang gubernur Jenderal Hindia kelahiran Jerman yang bernama Gustav Wilhelm van Imhoff. Setelah invasi Jerman ke Belanda pada Mei 1940, semua warga negara Jerman dan simpatisan Nazi di Hindia Belanda ditangkap oleh pemerintah kolonial, termasuk diantaranya para misionaris Basel dan RMG, dokter, perawat rumah sakit, insinyur, seniman, dan orang Yahudi Jerman yang tinggal di Hindia Belanda. Kebanyakan dari mereka ditahan di Camp Fort Kok dan Lembah Alas. Keduanya berada di Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, tentara Jepang mendarat di Air Bani Sumatera. Karena Jepang beraliansi dengan Jerman pada Perang Dunia II, Belanda memutuskan memindahkan semua tahanan ke koloni Inggris di India agar Jepang tidak membebaskan mereka kelak. Ada tiga kapal KPM yang ditugaskan untuk misi ini, yaitu kapal Prancius, Opir, dan Van Imhoff. Pada 19 Januari 1942, saat memasuki perairan dekat Nias, kapal Van Imhoff dibom oleh pesawat Jepang. Dua bom pertama meledak di dekat kapal, tetapi bom ketiga tepat mengenai kapal Van Imhoff. Kapten Hoek semah panik dan memerintahkan melepas semua sekoci penyelamat ke laut. Namun, ada satu sekoci tidak dapat diturunkan dan akhirnya dibiarkan begitu saja. Salah seorang penjaga meminta kepada Kapten Hoeksema agar para tawanan juga diikutkan pada Sekoci. Tetapi Kapten Hoeksema menolak karena tidak ada perintah untuk melepaskan para tahanan. Dia juga menganggap bahwa seluruh tawanan adalah musuh. Semua awak kapal Van Imhoff berhasil menyelamatkan diri dengan Sekoci. Tetapi sebagian besar tawanan Jerman tewas bersama dengan tenggelamnya kapal ini. Hanya 65 orang dari mereka yang berhasil mencapai polonias beberapa hari kemudian. ke puluh lima tawanan Jerman yang berhasil menyelamatkan diri dari kapal Van Imhoff terkatung-katung di tengah laut dengan sebuah rakit kecil. Albert Fehring, salah seorang tawanan yang selamat, menceritakan pada 20 Januari 1942 lewatlah sebuah kapal Belanda bernama Boylungan mendekati rakit mereka. Dari jarak 100 meter, Kapal ini bertanya, "Apakah mereka orang Belanda?" Saat dijawab, "Bukan." Kapal ini kemudian pergi dan tidak kembali. Pada 23 Januari 1942, kondisi para tawanan yang selamat ini semakin payah. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, akhirnya mereka terdampar di pantai Selatan, tepatnya di dekat muara Eho. Di sana mereka bertemu beberapa penduduk lokal yang bersahabat dan seorang pastor Belanda bernama Ildefons van Stralen yang kemudian menolong mereka dengan memberikan makanan dan minuman. Para tawanan yang selamat ini kemudian dibawa ke Helisimaitane untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Keesokan harinya, seluruh tawanan Jerman ini dibawa ke Gunung Stoli dan kemudian ditahan oleh tentara Belanda. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati. Para pejabat Belanda di Nias bingung, apa yang harus mereka perbuat, termasuk terhadap tawanan Jermannya. Dalam kebingungan orang-orang Belanda ini, para tawanan Jerman ini mengambil kesempatan dan bersekongkol dengan para polisi pribumi yang ditugaskan menjaga mereka untuk melakukan kudeta terhadap Belanda. Kini keadaan berbalik. Orang-orang Belanda justru ditahan dan para tahanan Jerman bersama-sama dengan para polisi pribumi memproklamasikan Free Republic of Nias atau Republik Nias Merdeka. Guna mengenang peristiwa tenggelamnya kapal Van Imhof dibuatlah pelang pernyataan di kota Teruk dalam pada tahun 2007. Berbarengan pula dengan rekonstruksi yang dilakukan orang-orang Jerman di Nias waktu gempa bumi Nias 2005. Salah satu plank yang berada di gereja BKP Teluk Dalam bertuliskan,